Helo, helo okay. okay, microphone test Okay guys, aku dah And welcome to the escape So, pada pagi-pagi Buta yang indah ini, ni As you guys can see, now is Wait, aku tunjuk dekat korang sekarang Aku buat video, pukul berapa Sekarang ni, now is satu Dua puluh empat Pagi And Tadi aku adalah scroll dekat news kan Apa yang Best lah hari ni kan So aku dapat tahu Yang ada satu okey Kalau korang tahu Isu yang lepas Aku pernah ulas kan, Iaitu isu filem babi kan Dan video tu got 11k views and It's quite a lot for me uh, Views yang Banyak macam tu And Hari ni aku ada Dapat satu news yang um, Penerbit untuk filem tersebut Ditahan Dan tunggu untuk pembicaraan Tak silap aku wait aku bagi aku cari dulu Ah penerbit, okay aku dapat aku baca news ni daripada berita harian online ya. So penerbit filem babi didakwa di mahkamah magistrat. Petanjaya seorang penerbit filem kontroversi bertajuk babi didakwa di mahkamah magistrat pagi ah, di sini hari ini atas tuduhan mengambil bahagian dalam pengeluaran filem itu dan mempamer poster tanpa lesen daripada perbandaran kemajuan filem nasional Malaysia FINAS November tahun lalu tertuduh um Toh Hanbun uh, 35 mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan sebaik pertuduhannya terhadapnya dibicarakan dibacakan jurubahasa di hadapan majistret Muhammad Iskandar Zainul okey filem ni ada kena mengena dengan siapalah ilah ila bila nak record dah aku lupalah Siapa pembunuh beb film baby? Siapa yang direct film ah Namwi. Ah siapa yang direct film Barbie Dia sebut ialah Namwi. Dan aku ada baca oit ah. Okey aku minta maaf oh, aku ganggu rambut dan. Aku ada baca dekat dalam okey aku bacakan ayat dah pada Namwi sebut, Dia ada buat apa namanya? Dia ada buat post dekat community, Okey wait ah kita baca. Okey, buat tahun-tahun-tahun lalu. Okey, ngam. So, Nyamuk pun dah cari pasal dengan aku. So, sekarang kita nak bacakan ayat daripada Nemu. Kita sudah dibebaskan dengan Kak Jamin. Kami harap akan menerima perbicaraan yang adil. Kami hanya pembuat filem. Bukan orang jahat. Nampak muka pun tahu kamu budak baik. Okey, dekat sini aku tak nak um, bagi isu resis ke apa ke. Isu perkawaman ke. Aku sokong Melayu ke apa. Semua tak ada. So macam ni Ini pendapat aku dan pandangan aku Kalau kita Malaysia lah, Kita sebenarnya dah jauh ketinggalan dengan Ini aku ambil daripada sudut positif Sudut um, industri as a orang seni lah Kalau kita perhatikan secara roughly kan dalam industri perfilman di Malaysia kita agak jauh ketinggalan dengan negara-negara Asia yang lain, yang lain seperti like seperti Thailand um, banyaklah negara-negara yang telah menghasilkan filem-filem yang orang kata bertaraf international dan bertaraf satu idea yang Tak pernah difikirkan dan tak pernah diungkapkan juga Satu yang orang kata limited yang unik And Malaysia pada pandangan aku Malaysia mempunyai satu garis panduan yang agak ketat Dari sudut untuk pengeluaran filem Kalau kita stick dengan satu benda untuk Contoh, dalam Malaysia kita tak boleh buat uh, satu filem yang menyentuh isu Isu A ni kan So, isu A ni yang mendatangkan satu benda yang impak yang sangat besar Mungkin mendatangkan uh, Menyebabkan filem kita tu jadi box office atau meletup, ataupun meletup lah And, garis panduan tersebut untuk kita mengeluarkan filem yang berunsur idea A ni Tidak dibenarkan di Malaysia eh? Sisi aje lah Anak seni ataupun seorang penulis skrip tu Dah, tu, dah tulis cerita yang ngam-ngam Memang ngamsoi Memang best lah orang kata Dia punya storyline semua Memang best lah Tapi Dia tak dapat kerulusan dari Perbadan-perbadan um, yang ada di Malaysia Yang akan approve kita punya skrip, kita punya macam-macam lah untuk kita prosedkan pemikiran filem tersebut so jadi kat sini it's quite hard for untuk director ataupun orang-orang seni dekat Malaysia ni lah untuk menghasilkan karya-karya yang um, tidak tidak di yang lain daripada yang lain orang kata lah unique, it's another level dan Ya. Yeah. So, kalau kita boleh buat guna cara A tersebut Mungkin kita boleh buat menggunakan cara B So, kita mencari idea yang lebih efisien dan tidak menyentuh isu-isu tersebut Tapi, kalau kita sebagai orang sendiri tak memberitahu apa yang pernah terjadi di negara kita Untuk dijadikan pengajaran um, Untuk kita ceritakan di orang-orang luar negara Siapa lagi? Takkan kita nak simpan saja kita punya sejarah Hitam memanglah benda tu satu titik hitam dalam negara kita. Tetapi benda tu juga kalau kita ambil daripada sudut yang positive side, it's become uh, positive impact lah untuk kita. Kita mengambil. Okay, dalam satu perjalanan film kan? Macam aku pernah bagi tahu dalam video yang lepas dalam satu perjalanan film. Uh, film tersebut dia akan menghasilkan satu plot Dan kadang plot dia, dia ada naik dia punya flow dia Dan kadang dia turun sekejap, dia ada mendata Dia ada flat je flow dia And dia naik balik Sampai masa dia akan naik paling tinggi Itu adalah climax Contoh dalam isu uh, pergaduhan lah okay. um, Kita take example untuk isu pergaduhan lah A gaduh dengan B And bila sampai dekat climax tu A gaduh dengan B Dan gaduh dengan tim lain yang satu pergaduhan yang paling besar dalam filem tersebut and lama-lama dia akan ada satu peleraian dan peleraian tu dia berlaku bila selepas klimaks tu dah mula turun benda tu dah menjadi reda uh, itulah apa yang aku nak kena bagitahu dengan korang dalam perjalanan setiap filem akan jadi macam tu uh, either way dia akan Ending dia akan dengan baik Ataupun dengan uh, Sebaliknya Tetapi selalu kebiasaannya Usually lah uh, Dia akan buat keputusan untuk Buat ending tu Dengan secara orang kata happy ending It's even better daripada Sad ending Because sad ending ni akan buatkan Audience atau penonton Feeling like something yang Tak best lah bila kita Keluar program ataupun kita setel tengok filem tersebut. So dekat sini aku cadangkan kalau untuk buat satu filem better kita di hujung tersebut kita buat yang happy ending. So dah jauh dah sebenarnya aku melalut ni. Um, sebagai relatable untuk dalam isu filem Barbie ni isu Naomi ni kan, setiap benda yang buruk berlaku pasti ada Kebaikan di hujungnya. So ya. Yeah. Sama juga dalam kehidupan sebenar, real life. Sama je. And ya, yeah, aku nak ucapkan kepada Namwe and production team and Namwe state team, ah um, dia punya kru ke semua, dia punya team production, ah uh, producer ke semua. Semoga yang baik-baik saja untuk untuk kalian. Uh, ah yeah. ya. Aku mewakili Daniel and ya yeah, video pun agak bosan tapi aku nak juga bersaru pasal benda ni sebab. Yalah. Uh, ah yeah. ya, aku tak Eh, hey, susah sebenarnya aku nak cakap ni. Tapi, itu je lah kod aku nak cakap. And, semoga yang baik-baik saja untuk Namvi and the team. ah uh, So, guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Keep us, uh, keep supporting us untuk kita dapat 2 subscribers. And, uh, benda ni aku tak nak bagi tahu Lebih daripada 80% yang tengok video aku, it's haven't subscribe us. So, Please do subscribe button. Subscribe kita untuk kita dapat lebih banyak subscriber lagi. And yeah. Like this video and share this video. Um, yeah, taklah. tak ada apa lagi aku nak cakap. Aku pun, aku tak ngantuk tapi as, aku dah stuck dah. Aku dalam next game dah. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.